Foto dengan PNS cantik, tangan kiri Raffi jadi sorotan, netizen, kesempatan dalam kesempitan Raffi Ahmad kembali ramai diperbincangkan oleh netizen, kali ini. Topik perbincangan netizen ialah tangan dari suami Nagita Slavina tersebut, tangan Raffi Ahmad menjadi perbincangan kala berfoto dengan pegawai negeri sipil, PNS, berwajah cantik. Dalam beberapa hari ini memang nama pencantik ini tengah hangat diperbincangkan, wajahnya yang cantik serta kulitnya yang putih. Membuat banyak orang tak menyangka bahwa dirinya berprofesi sebagai PNS. Meilisa Onibala, Pegawai Negeri Sipil, PNS, asal Manado, Sulawesi Utara ini kini tengah menjadi perbincangan dunia maya. Wajah cantiknya disebut-sebut membuat siapapun yang melihatnya pasti akan langsung terpesona. Wanita kelahiran 10 Mei 1992 ini tak hanya mengunggah foto-fotonya mengenakan baju dinas. Ia juga sering memajang foto dengan baju satai yang tentunya langsung mendapatkan love dari para followernya yang mencapai 29 ribu lebih. Nah, Kala itu rupanya Melisa diundang ke acara yang dibawakan oleh Rafi di sebuah stasiun televisi. Itu terlihat dari empat foto yang diposting oleh akun Edmaylisa Satu foto diantaranya ialah foto Melisa berdua dengan ayah dari Rafathar Malik Ahmad. Dalam foto itu, Rafi terlihat mengenakan topi warna biru muda. Dia juga memakai kemeja warna orange. Sementara Melisa, memakai baju seragam PNS, dalam foto yang mendapat 4.516 likes tersebut, tangan kiri Raffi terlihat merangkuk pundak kiri Melisa. Sementara itu tangan kanan Melisa sendiri ada di belakang Raffi. Sontak saja, foto ini pun mendapat banyak komentar dari netizen, ditanya mendingan janda atau gadis oleh Maya Estianti. Jawaban Raffi Ahmad ini tak terduga. Maya Estianti, belakangan ini, rajin memposting video di akun YouTube channelnya. Maya Estianti, official baru-baru ini. Ia memposting video terbarunya pada hari Senin, tanggal 17 bulan 10 tahun 2016. Video itu diberi judul CIIEE Maya Estianti dan Raffi Ahmad. PINKAN MAMBO TAGAR vlog TAGAR VLOG TAGAR Maya Estianti TAGAR Raffi Ahmad. Maya juga memberikan keterangan bahwa videonya kali itu berisi tentang dirinya dengan Raffi Ahmad dan Pinkan Mambo. This video is about Maya Estianti dan Raffi Ahmad, Pinkan Mambo, tulisnya. Tampak dalam video itu, Maya mengenakan dress batik warna coklat. Ia sedang hadir dalam sebuah acara talkshow yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan ibundanya, Emi Konita. Dalam acara itu, Maya diberi kejutan oleh Raffi Ahmad, yakni kehadiran Pinkan Mambo dalam acara tersebut. Maya Estianti diberi kejutan dengan kehadiran Pinkan Mambo oleh Ravi Ahmad namun yang menarik bukan hanya perjumpaannya dengan Pinkan, melainkan sesi tanya-jawabnya dengan Ravi Ahmad di akhir video. Pada video itu, Maya tampak memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Raffi Ahmad. Di menit ke pukul 3:21 detik, berikut pertanyaan dari Maya dan langsung dijawab oleh Raffi Ahmad. Maya. Mendingan janda atau gadis? Raffi, janda ayah. Mendingan produser FTV atau penyanyi dangdut? Raffi, ya FTV Maya. Mendingan janda muda atau janda tua? Raffi, ya janda muda Maya. Mendingan cewek yang rambutnya berwarna atau cewek yang rambutnya hitam, Raffi, sama aja Maya, jadi lelaki setia atau lelaki buaya darat, Raffi, ya setialah Maya, kalau ketahuan bohong kepasangan. Kamu akan, Rafi, minta maaf Maya, poligami atau setia selamanya, Rafi, single selamanya hingga berita ini dibuat. Video itu telah ditonton sebanyak 7.815 kali dan dikomentari beberapa netizen.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 Kamu akan, Raffi, minta maaf Maya, poligami atau setia selamanya, Raffi, single selamanya hingga berita ini dibuat. Video itu telah ditonton sebanyak 7.815 kali dan dikomentari beberapa netizen. Janda tua, Raffi, ya janda muda Maya.